Bagaimana cara membuat suara azan di handphone secara otomatis? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Chris Manto. Nah, kali ini saya akan berbagi video Bagaimana cara membuat suara azan di handphone secara otomatis Sebelum mulai, kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya guys untuk terus mensupport channel YouTube saya, nah, jika sudah, yuk kita langsung saja cek hidup. Nah, yang pertama kita lakukan adalah buka Google atau UC Browser. Nah, ketik di pencariannya "download Muslim Pro Unlock", artinya ini aplikasi Muslim Pro itu suara azan dan lainnya terbuka semua. Nah, kemudian kita pilih dari website yang atas kali ini apk modi. Nah, kemudian kita geser ke arah ke bawah. Ini ada pilih download. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, oke, tunggu dulu Hai loading. Nah kemudian kita klik download lagi Akan muncul tampil seperti ini Kemudian kita klik unduh atau download ya guys Nah kita tunggu Ini sedang mendownload Tonton terus video ini sampai akhir Ingat jangan di skip ya guys Biar kalian pinta tentang jadwal sholat di handphone secara otomatis Nah setelah itu Kemudian kita install guys Seperti ini Tunggu sebentar sampai proses selesai. Nah, kemudian akan nampil seperti ini. Kemudian kita klik buka, guys. Nah, ini Muslim Pro yang unlock. Ini artinya terbuka semua. Gak ada yang terkunci. Seperti kita download di Playstore itu. Itu banyak yang terkunci, ya guys. Nah, kita masukkan dengan akun Google. Bisa ini. Atau kita lewati juga bisa, itu kemudian klik "Lewati". Setelah itu akan nampil seperti ini, ya guys. Nah, bagi yang belum ditentukan lokasinya, harap aktifkan dulu lokasi yang ini, guys. Kita aktifkan. Setelah itu, kita lihat waktu sholatnya, misalnya. Fajar atau subuh Ini 428 Kita klik Tuh, Subuh itu Kemudian kita pilih surah azannya Ini sangat banyak ya guys Ada azan bermacam-macam surah azan Yang telah terbuka Sesuai selera Allah, ya. Jadi, mana, ya, Allah Nah seperti itu Semuanya Zuhur, Asar, Maghrib, isya kalian aktifkan ya Sampamanya sebentar lagi surat asar 1526 kita pilih azan selnya ini Allah tunggu proses selesai nah ini telah selesai kita lihat, nah, telah aktif. Ini juga bisa untuk menentu arah kiblat sholat kita. Nah, supamanya seperti ini. Sesuaikan dengan posisi kita. Ini sangat banyak. Ini bisa kita membaca Al-Quran di sini. Jadi, demikianlah video kali ini ya, guys. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, guys.